<Siser Zum voi> <compteaisama> <down> Selamat datang di channel Real Mystic No drama, no setting Ratu Bidadari Ti Ratu Bidadari sedang melakukan ritual pemanggilan arwah-arwah kendayangan Arwah-arwah penasaran Korban, korban pembunuhan korban-korban kecelakaan dan korban jangan sekali sekali nonton sendirian karena bisa jadi anda kesuksesan Saat ini tampak dalam video Ratu Bidadari Mengeluarkan Cambuk saktinya Cambuk Yang disebut adalah Cambuk Rojo Molo Saya ulangi lagi Itu adalah Cambuk Rojo Molo Tanpa Ratu Bidadari menaburkan kemenyan dan dupa Asap-asap kemenyan telah semerbak dan berdebrangan Itu tanda memanggil arwah-arwah ketayangan Satu dari Selain ritual sakral Juga disambi sama rokokan Biar agak tenang Biar tidak sepaneng dan tidak stres Ketika ritual Sepertinya sosok-sosok makhluk halus telah tiba satu persatu. Tambah mulai dari pocongan, kuntilanak, sundel bolong, kendru, dan lain-lainnya. Cambuk Sakti rojomolo Molo atau Kiai rojomolo Molo sudah dilepas dari ikatannya. Oleh Ratu Bidadari dan diasapi dengan asap kemenyan. Uhuh. energi Koib sudah datang Aura mencekam jangan lupa subscribe like dan komen dan tunggu update dan terbaru ratu pidadari yang lebih serem lebih mencekam. Lebih angker Lebih wingit hmm. Saat ini Ratu Pidadari Berpindah tempat ke sumber Tampaknya ke sumber air Untuk menarik arwah-arwah Penasaran adegan ini Jangan pernah ditiru dilakukan kalau tidak profesional dan memiliki kemampuan yang mempunyai karena sangat bahaya bisa mengancam jiwa kematian bakal tumbal nyawa Sekian video ini Jangan lupa subscribe, like, and komen Tapi komennya jangan komen yang membuli ya Komen yang support Salam Ratu Bidadari